orang lain setiap kali berurusan di luar kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersih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 di seluruh negeri Sabah. Baris sini, terdiri itu Anda ingat lihatkan Tempat pertama ke rumah Apabila selesai kedua di luar Sibu. Tempat ketiga adalah Kota Sibu. Tempat keempat adalah Kota Sibu. Tempat kelima ini Rumah adalah Tempat yang dan keluarga di COVID-19 Marilah kita sama-sama Menampung Sila bahas ya. Untuk makluman, Pada masa kini Berlaku peningkatan COVID-19 Di seluruh negeri Sabah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 Yang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada tidak dijalankan untuk berada terlalu sama di bidai, restoran atau lokasi Tenggara Tawang. Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah sila ambil perhatian ini telah berada dalam komuniti kita dengan kadar kebolehan kitar yang tinggi oleh itu orang ramai adalah diingatkan adalah pengumuman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 di luar kerap mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang bersin. elakan berada di tempat yang sesak tempat yang sempit dan tertutup amalkan etika batuk dan bersin yang betul tutup mulut dan hidung menggunakan tisu atau sapu tangan dan tindakan yakini. Oleh itu, orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam, antara berhalangan di dalam rumah anda dan di tempat kerja anda. Kepada individu yang diperintah menjalani arahan kuarantin rumah, Wah. sila ambil perhatian. Untuk makluman, pada masa kini berlaku peningkatan kes COVID-19 di seluruh negeri Sabah virus ini telah berada dalam komuniti orang ramai adalah diingatkan supaya lebih berwaspada semasa berada di luar rumah dan di tempat awam taat dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesehatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian semasa berada di luar rumah dan di tempat awal. Pagi mengelakkan diri kita dan keluarga dijangkiti COVID-19, marilah kita sama-sama mengamalkan norma baharu kehidupan pada masa kini. telah berada dalam komuniti kita dengan kadar keboleh jangkitan yang tinggi dan pengawalan penyakit berjangkit 1988 dan boleh dikenakan kompaun. Sekiranya terdapat tanda-tanda atau gejala seperti demam, batuk, selesema, sakit teka dan sesak nafas segera dapatkan rawatan di klinik kesihatan yang berdekatan. anda pakai uh, pelitup muka dan juga pastikan juga anda bawa juga sanitizer elakkan di tempat yang sempit tempat yang sesak dan tumpuan awam hanya pergi ke tempat-tempat tersebut bila perlu sahaja uh, jadi sama-sama kita cakap ini COVID-19 Sabah mencatatkan peningkatan kes uh, kebanyakan kes-kes ini uh, daripada tahun lepas daripada bulan lepas lagi setiap hari 600 case ada yang 500 dan semalam kita nampak papar ada kosong case lah Alhamdulillah lah tapi tidak tahu lagi hari ini macam mana. harap-harap untuk daerah papar saja boleh turunlah daripada status merah pergi kuning dan harapnya hijau lah bukan saja papar namun seluruh Ini adalah pengumuman daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sabah. Sila ambil perhatian.